Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di Mata Kuliah Keperawatan Dasar Topik kita pagi hari ini adalah tindakan mengukur keseimbangan cairan atau balans cairan Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa itu balans cairan Balans cairan adalah tindakan keperawatan untuk mengukur cairan yang masuk dan keluar pada tubuh pasien Tujuannya adalah untuk melihat keseimbangan cairan pada pasien Tindakan ini dilakukan terutama pada pasien-pasien yang memiliki indikasi kekurangan cairan Misalnya gagal jantung, gagal ginjal, pasien-pasien dengan diare, pasien dengan demam berdarah Atau pasien-pasien lainnya yang membutuhkan monitor yang sangat ketat terhadap masuk dan keluar cairan Apa saja alatnya yang dibutuhkan? Yang pertama adalah cat balans cairan, yang kedua adalah e, gelas ukur, yang ketiga adalah timbangan, yang keempat adalah alat tulis. Yuk kita ke pasien dan kita melakukan praktek untuk membalans cairan. Baik, itu adalah pengertian dan tujuan mengenai balas cairan sekarang kita akan melakukan prosedur kepada pasien jangan lupa bahwa medical record yang sudah disiapkan sebelum ke pasien mari kita ke pasien baik sebelum kita mengukur balas cairan kepada pasien kita harus tahu dulu komponen apa yang harus kita hitung pada saat ke pasien yang pertama adalah input cairan apa saja yang termasuk di dalam input cairan yang pertama adalah minum pemasukan minum bisa berupa dua yaitu secara oral pasien minum secara langsung atau yang kedua adalah jika pasien terpasang NGT kita bisa hitung kedua hal tersebut menjadi pemasukan dari minum yang kedua adalah cairan parenteral Cairan parenteral bisa berupa cairan infus yang terpasang pada pasien, ataupun cairan nutrisi yang diberikan kepada pasien. Yang selanjutnya adalah obat. Jika pasien mendapatkan obat, lebih dari 10 cc ketika diberikan kepada pasien, maka dosis obat tersebut dimasukkan ke dalam cat balans cairan. Jika kurang dari 10 cc, maka perawat bisa mengabaikan nilai tersebut. Yang terakhir adalah air metabolisme. Air metabolisme adalah air yang dihasilkan oleh tubuh e, berdasarkan dari proses metabolisme tubuh secara normal. Nah, yang selanjutnya adalah output. Output itu terdiri dari yang pertama urin. Urin bisa kita nilai yang pertama dari pengeluaran pasien. Jika pasiennya sadar, bisa kita langsung tanyakan jumlah dan frekuensi dari urin yang dihasilkan dari pasien. Jika pasien terpasang kateter, kita bisa mengukur jumlah urin yang keluar pada pasien tersebut dari urin bag yang e, terpasang pada pasien. Dan yang terakhir adalah jika pasien menggunakan diapers. Jika pasien menggunakan diapers, tidak perlu bingung. Kita tinggal menimbang e, diapers yang digunakan oleh pasien dan memasukkannya ke dalam chat balance. Nah, selain urin, ada juga pengeluaran yaitu muntah. Jika pasien mengalami gejala muntah, kita harus observasi dan mengukur jumlah muntah yang keluar. Lalu, drain atau pengeluaran cairan yang terpasang pada pasien. Yang selanjutnya adalah diare. Jika pasien mengalami diare, kita juga harus mengukur pengeluaran jumlah feses dari pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah IWL. IWL adalah insensible water loss. Insensible water loss ini adalah pengukuran cairan hasil pengeluaran tubuh kita yang tidak terlihat, seperti keringat, penguapan, air hasil penafasan, dan lainnya. Nah, itu adalah komponen yang kita harus pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan balans cairan kepada pasien. Sekarang, kita sudah siap ke pasien. Mari kita ke pastikan. Baik, setelah kita mempersiapkan chart balance dan medical record pasien seperti ini, kita menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Dengan melakukan cuci tangan seperti ini, dan menggunakan sarung tangan dengan step seperti ini. Dan memakai APD lain seperti masker ataupun hazmat yang mendukung ruangan tempat kalian berpraktek. Setelah itu kita akan ke pasien. Ketika kita pasien, yang pertama adalah kita akan melakukan memberikan salam terapeutik dan melakukan verifikasi data. Seperti ini contohnya. Selamat pagi, Pak Fendi. Saya Ners Dian. Saya yang dinas malam hari ini. Saya akan Demi keamanan pasien, kita cocokkan data, nama, dan tanggal lahir Bapak. Bisa Bapak sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Ketika pasien menyebutkan nama, kita mencocokkan apa yang disebutkan pasien ke medical record ataupun pada gelang yang terpasang di tangan pasien. Setelah pasien sudah diverifikasi, maka yang kita lanjutkan, adalah menjelaskan apa yang akan kita lakukan pagi ini, Bapak, saya akan e, melakukan menghitung cairan Pak e, yang Bapak minum e, dari air kencing Bapak. Bagaimana? Apakah Bapak setuju? Tujuannya adalah untuk menghitung keseimbangan cairan Bapak hari ini. Nah, setelah kita menjelaskan tujuan dari tindakan yang mau kita lakukan, maka kita lakukan tindakan tersebut. Nah, pada pembalas cairan, yang kita lakukan pertama adalah menuliskan atau memonitor input. Input yang pertama kita validasi atau kita cari datanya adalah minum pasien. Minum pasien, kita bisa mendapatkan data dengan cara menanyakan berapa jumlah air atau minuman lain yang diminum oleh pasien Berikut contohnya e, Pak Fendi kalau nurse boleh tahu dari semalam jam 8 malam terakhir Bapak sebelum tidur sampai pagi ini jam 6 pagi berapa gelas yang Bapak minum baik seperti itulah contoh kita bisa menanyakan berapa jumlah minum E, jumlah cairan yang diminum oleh pasien ya Ukurannya adalah kurang lebih Satu gelas e, belimbing Seperti ini Ini ke sekitar 200 cc Jika setengah, maka kita dokumentasikan 100 cc nah, Kita juga cek jika pasien itu tidak sadar Atau menggunakan NGT nah, pas, Pada pasien ini, yang selanjutnya adalah Kita mengecek masih cairan masuk, yaitu cairan parenteral yang terpasang pada pasien. Ya, Setelah kita mengetahui jumlah minum pada pasien, yang selanjutnya adalah kita menghitung jumlah cairan yang masuk dari cairan parenteral yang terpasang pada pasien. Bisa cairan parenteral seperti ini, bisa juga cairan-cairan yang terpasang seperti nutrisi, protein, ataupun eh, komponen transfusi darah. Kita melihat jika pasien itu terpasang dengan infus pump, maka kalian cukup melihat jumlah cairan masuk yang tertera pada layar infus pump, dan kita dokumentasikan di chart yang kita miliki. Jika pasien tidak menggunakan infus pump, kita bisa melihat jumlah cairan yang tersisa di call of ini. Nah, yang selanjutnya adalah obat. Ya, Setelah kita mendapatkan data minum pasien, kita dokumentasikan dengan menulis di dalam rekam medis pasien di chart cairan masuk, yaitu minum. Kita tulis sesuai dengan data yang dikatakan oleh pasien. Setelah itu, setelah kita mengetahui minum, dan tadi kita juga sudah mengetahui jumlah cairan parenteral yang tersisa di botol infus. Nah, selanjutnya adalah, jika pasien mendapatkan obat lebih dari 10 cc. Misal, pasien mendapatkan antibiotik yang dilarutkan di dalam 100 cc NACL. Nah, ini kita masukkan ke dalam pendokumentasian balans cairan di jam obat tersebut diberikan setelah kita mendokumentasikan seluruh pengeluaran dan pemasukan pada pasien maka kita e, menghitung balans cairan pada pasien tetapi ada kondisi-kondisi tertentu pada pasien yang kita dapat e, perhatikan lebih detail lagi misal pada pasien yang menggunakan kateter pada pasien yang menggunakan kateter kita mengukur urin pasien melalui urin bag yang ada di pasien cara menghitung jumlah urin yang ada di dalam urin bag ini nah, kita harus memindahkan terlebih dahulu urin yang ada di urin bag ini ke dalam gelas ukur yang sudah kita sediakan setelah kita ukur maka kita dokumentasikan pada pasien. Nah, yang kedua, nah, jika pasien menggunakan diaper seperti ini, setelah pasien uh, diganti, maka diapers ini kita timbang menggunakan timbangan yang ada di ruangan. Nah, berat dari uh, diapers ini dalam satuan gram itu di uh, setara dengan satuan mili. Misal pada saat kita mengukur diapers ini, didapatkan hasil 200 gram. Maka setara dengan 200 cc. Tetapi ingat, jika diapers ini ada berat dari diapers ini sendiri, bukan urin dari pasien. Sehingga hasil 200 gram tersebut, kita akan kurangi dengan 100 gram. Nah, 100 gram itu, jika kita dapat 200 gram, maka 200 dikurang 100 gram menjadi 100 gram, sehingga yang kita dokumentasikan adalah 100 gram atau 100 mililiter. Baik, yang selanjutnya adalah jika kalian menemukan kasus pasien mengalami demam. Seperti contoh, misalnya pasien saya, Bapak Fendi, mengalami demam. Pasien ini Demam 39,5 derajat. Maka, perhitungan IWL pada pasien ini akan berbeda dengan pasien yang tidak mengalami demam. Rumusnya adalah, IWL demam, yaitu IWL normal ditambah 200 dikali dengan delta suhu pada pasien. Seperti contoh, pasien saya demam 39,5 derajat. Maka, IWL-nya adalah, kita hitung IWL normal pasien jika tidak demam, yaitu 15 dikali berat badan ditambah 200 dikali 39,5 dikurang 36,5. Maka itu adalah IWL yang didapat untuk pasien. Setelah kita mendapatkan seluruh data masuk, cairan dan cairan yang keluar, maka kita menghitung balas cairan, di dekat pasien kita akan memberitahu pada pasien hasil dari perhitungan balans cairan yang kita lakukan seperti ini contohnya baik Pak Fendi saya sudah, Nurse Dian sudah melakukan memonitor cairan yang ada pada Bapak maka jika dilihat kebutuhan cairan Bapak cukup baik tetapi Bapak harus meningkatkan jumlah minum e, secara oral ya Pak, karena minum Bapak setelah dihitung baru satu liter 100 cc. Jadi Bapak bisa minum lebih banyak lagi sampai dengan 2 liter. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Fendi, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, e, Nurse Dian e, akan kembali ke nurse station. Jadi, Bapak Fendi boleh minum lebih banyak lagi karena dari cairan yang dihitung, Pak Fendi masih kurang minum. Jadi, ya, Pak, ya. Jika ada yang dibutuhkan lagi, Bapak bisa tekan bell. E, nanti nurse akan datang. Selamat istirahat, Pak Fendi. Cepat sembuh, ya.